Oke, sekarang saya akan membahas include dan server. Kita sudah mengetahui fungsi dollar server dan saya mau memberikan contoh di sini bagaimana kita memanfaatkan dollar server tadi ke salah satu kasus seperti ini. Saya membuka folder yang sudah saya buat di www saya sudah mempunyai folder di WAM. Saya mau membuka dan di www. dan di php tutorial dasar. Di sini saya mau membuat folder baru, dan di sini saya mau mungkin folder satu, satu lalu saya membuat lagi folder dua lalu di dalam folder 2 saya membuat folder lagi. Nah, folder folder 21 dan di sini saya membuat lagi folder 211. Oke semacam itu dan saya di sini mau mengcopy form yang sudah saya buat tadi. Saya copy dan saya pergi ke folder 2, folder 1 dan folder 11. Paste di sini. Sekarang jika saya mau include di sini, saya tetap memakai file ini dan oke okay, saya memakai require once dan di sini saya mau mendeteksi uh, mungkin f root mungkin folder root dan sama dengan lalu saya memberikan dolar server dan tanda semacam ini tanda semacam ini titik koma dan di sini document dan jika saya memakai ini jika saya ehu dolar f root maka saya sudah mempunyai uh, semacam ini c w dan di sini di root ini saya bisa memberikan include-nya saya ganti di sini include dollar dan F root, lalu titik dan di sini akan dituliskan semacam ini dan akan salah di sini karena saya tadi mempunyai file di sini di folder 2, folder 21, dan folder 11, dan disini nah, di sini jika saya masuk ke sini lalu reload maka dia akan uh, mencari di diwam PHP tutorial dasar 61 include line ini tidak ditemukan dan saya mau menambahkan tadi saya mempunyai folder kalau tidak salah PHP tutorial dasar folder 22 folder 2 dan di disini saya menambahkan di sini garis miring, Oke, okay, saya lihat dulu di sini tadi. Uh, ke, ada garis miring, berarti pertamanya tidak diberi garis miring. Pertamanya langsung PHP tutorial dasar, dan kita berikan garis miring, lalu folder dua garis miring lagi folder 21 garis miring lagi folder 211 lalu garis miring dan di dalam folder 211 akan kita temukan di sini form jadi di sini kita menuliskan sesuai dengan uh, root directory dan jika Anda perhatikan di sini ada folder web tutorial dasar dan saya punya di sini web tutorial dasar lalu folder 2 dan di sini ada folder 2 lalu folder 21 dan di sini folder 21 lalu di sini ada folder 211 dan di sini folder 211 dan baru form dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mendapatkan file saya dan saat kita menggunakan seperti ini, saat kita menggunakan require once, dan di sini ada froot lalu kita tuliskan seperti ini, dan formnya itu ada di folder ini. Maka saat saya membuat file lagi, dan saya coba di folder satu sekarang, saya membuat mungkin index, PHP, dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya berikan foldernya folder folder 1 enter maka saya juga akan mendapatkan hal yang sama jika saya tidak memakai itu maka setiap kali saya membuka atau membuat file dengan uh, require include dan Pakai form ini, maka setiap kali itu pun saya harus menulis alamat ini, alamat foldernya. Karena saat saya berada di folder satu di indeks, berarti form itu berada, saya keluar lagi di fold, dari folder satu menuju ke sini, lalu masuk ke folder 2, tuliskan ini, ini, dan baru form. Saat saya berada di folder 2, di sini indeks, umpamanya saya ganti semacam ini save as dan saya pergi ke oke okay, folder 2 dan di sini saya simpan lalu saya pergi ke folder 2 sekarang maka saya tetap akan mendapatkan form yang sama oke okay, semacam itu dan ini sangat membantu kita untuk memberikan file include dimanapun file kita berada dan file include tadi hanya satu, lalu kita ambil ke semua file PHP yang kita inginkan. Oke, sekian tutorial tentang memanfaatkan informasi server dari PHP. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.